Sebuah kejadian langka tertangkap kamera di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Seekor babun jantan terlihat menculik bayi singa. Ya, penculikan yang dilakukan babun jantan tersebut bukanlah perilaku yang biasa di antara spesies babun dan monyet pada umumnya. Kejadian tersebut tertangkap basah oleh Kurt Schulz, direktur perusahaan safari Kurt. Saat itu ia tak sengaja menyaksikan peristiwa itu pada saat mengambil beberapa foto. Schulz melihat kawanan babun tampak gelisah. Namun ia mengira itu hal wajar karena masih pagi. Ia lantas melihat seekor babun melintasi jalan dan memanjat pohon marula. Awalnya Schultz mengira itu adalah seekor babun betina yang membawa bayinya. Namun ternyata saat diperhatikan kembali, ia baru menyadari bahwa yang dilihatnya adalah babun jantan yang sedang membawa bayi singa. Menariknya babun jantan itu terlihat merawat dan mengurus bayi singa itu layaknya bayi babun. Babun jantan melakukan perawatan, tetapi yang dilakukan terhadap bayi singa itu sama seperti yang diberikan babun betina pada anaknya sendiri, katanya. Schultz menyebutkan, selama 20 tahun memandu di Afrika Selatan dan Timur, ia pernah menyaksikan babun dengan ganas membunuh anak macan tutul dan anak singa. Namun tidak pernah melihat babun yang merawat anak singa. Sementara itu, bayi singa sendiri tampak kelelahan tetapi tidak terluka. Meski ada kemungkinan juga singa itu mengalami luka-luka internal. Aku tidak melihat peluang kalau anak singa ini akan selamat, alam itu kejam, dan kelangsungan hidup anak-anak predator muda juga tidak mudah, tambah Schultz. Menurut Profesor Antropologi di University of California, perilaku penculikan pada babun cenderung dilakukan pada sesama spesies. Seperti pada babun olive dan babun hamadrias yang mengambil bayi babun sebagai kawanan baru dan menghindari agresi. Penampakan terbaru yang didapat melalui aplikasi dokumentasi langsung Taman Nasional menunjukkan bahwa bayi singa itu tidak selamat. Mengetahui bayinya diambil, singa tersebut tak hanya tinggal diam saja. Ia juga mencoba untuk balas dendam dengan menculik anakan babun. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Singa sendiri dikenal dengan sebutan si raja hutan, tak terkecuali singa betina ini yang ganas terhadap mangsa maupun sasarannya. Namun ada kalanya kegarangan singa betina pun kalah oleh watak iba atau sayang terhadap anak binatang. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh singa betina ini yang telah membunuh induk babun atau kera besar? Babun yang telah dibunuh itu meninggalkan seekor bayi babun. Anehnya, bayi babun atau anak kera itu tidak turut dimangsa singa betina justru disayang dan diajak bermain. Singa itu tidak menyakiti bayi babun tersebut. Ia menggendong bayi babun itu dalam mulutnya, bahkan bayi babun itu merasuk untuk menyusu padanya. Situasi tak biasa ini berhasil direkam oleh salah satu fotografer. Awalnya mereka tak percaya setelah induk babun mati, muncul makhluk kecil dari bawah mayat induknya. Kemudian singa betina itu mencoba mengejar bayi babun yang berlarian, dikira akan diserang, Rupanya singa itu malah mengajaknya bermain, melindunginya saat tertidur. Seolah-olah bayi babun adalah anaknya sendiri. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa!